mbak sis dan mas Bro selamat datang di channelnya banget channel yang membagikan segala sesuatu tentang swedia atau segala sesuatu yang berhubungan dengan swedia hari ini kita mau ngebicarain ngomongin soal sejarah perubahan atau ada yang namanya du reform untuk memanggil seseorang dengan sopan zaman dahulu itu orang memanggil dengan ni jadi gimana sih sejarah dari du reform ini check it out Jadi, Swedia itu dulunya juga menganut sistem sosial yang hierarkis, gitu. Jadi, memandang seseorang itu dari status sosialnya, gitu. Terus, ininya eh, jabatannya, tapi sekarang itu orang-orang di Swedia itu sudah mengalami kesetaraan sosial karena adanya perubahan dalam penggunaan bahasa jadi kalau Indonesia itu Anda, kamu nah itu kan agak sopan gitu kalau kue, e, kau gitu biasa dianggap di beberapa daerah itu kurang sopan untuk digunakan jadi untuk formal biasanya panggil Anda tapi kalau di Swedia, orang itu formalnya untuk memanggil orang kedua gitu biasanya dengan Ni atau kalau ditranslatekan itu adalah kalian. Jadi sampai dengan tahun 1960-an di Swedia itu menganut sistem yang mempertimbangkan status sosial, yaitu dengan melihat jabatan, pendidikan, status sosial. Misalnya kayak orang manggil nyonya atau tuan atau memanggil bapak misalnya di Indonesia kan bapak ibu gitu kan harus sopan, nggak bisa kamu manggil kamu-kamu gitu sama bapak-bapak sama ibu-ibu gitu bisa dipecat nanti ya kan Nah kalau di <laughs> di Sedia itu here itu adalah panggilan untuk tuan untuk laki-laki eh, sama dengan mister gitulah semacam mister Jadi kalau untuk perempuan itu adalah damen jadi wanita gitu nyonya ya, itu damen Nah, kalau misalnya kalian di toko-toko di Swedia, misalnya toko sepatu atau toko baju, misalnya kalian lihat ada hair itu bukan buat perempuan ya, itu buat laki-laki. Like Alias panjangnya itu adalah here sedangkan dam itu adalah buat perempuan yaitu damen. Dan ni itu digunakan untuk memanggil seseorang yang mempunyai jabatan lebih tinggi atau bisa jadi juga untuk penggunaan secara formal, jadi kalau film-film kayak film-film kerajaan di Swedia, gitu orang-orang yang ada di kerajaan itu mereka manggil satu sama lain dengan kata "ni" gitu. Tapi sebenarnya penggunaan pada umumnya itu adalah "ni" itu dipanggil untuk e, mengarah ke orang yang statusnya lebih tinggi. Jadi zaman dulu juga di Swedia itu orang manggilnya tuh. Bapak Profesor, Bapak Insinyur, Bapak Direktur gitu Terus Bapak apa ya Pokoknya manggilnya dengan jabatan gitu Terus, kalau misalnya ibu-ibu yang menikah dengan Profesor gitu dipanggilnya dengan Ibu Profesor, Ibu Dokter gitu Jadi zaman dahulu pun dianggap sebagai wanita pada zaman dahulu tidak mempunyai identitas Karena mereka bisa nebeng uh, pendidikan suami karena Uh, akhirnya mereka tuh dipanggil ibu Profesor padahal mereka kan nggak pernah uh, mengenyam pendidikan sebagai Profesor tapi kok Dapat panggilan profesor gitu, jadi kayak dianggapnya sebagai nebeng gitu, nebeng nama, nebeng pendidikan kepada suaminya. Du reform ini terjadi pada tahun 1967 sampai 1968, di mana salah satu pejabat tinggi Swedia dalam bidang kesehatan itu kayak menterinya gitu loh, semacam menterinya itu memerintahkan kepada segala semua orang yang berada di bawah pimpinannya atau berada di lingkup kesehatan kesehatan itu wajib memanggil satu sama lain dengan kata du, gitu. dia adalah direktur general medis Bror Rext namanya, dialah yang mau gagas uh, du reform ini. dari situ TV media terus uh, bahkan pemerintahan pemerintahan itu mulai menggunakan du juga. Di artikel-artikelnya dia atau mungkin ketika bicara di televisi atau untuk pemerintahan misalnya mereka membuat brosur Atau pengumuman kepada masyarakat mereka akan menggunakan do. Nah dari situlah mulai hilang Perbedaan status sosial antara orang-orang yang ada di Swedia, secara pendidikan Bahkan juga umur gitu Karena kamu akan memanggil du juga kepada orang yang lebih tua Jadi masalahnya akan sulit Misalnya kayak sekarang ini kita di kantor gitu kan Terus misalnya ketemu sama orang Kita tuh nggak tahu yang mana yang bosnya Karena semuanya tuh manggil nama Jadi yang tadinya Nyonya, Insinyur, Dokter, Joko Widodo gitu Eh nyonya sih, bapak insinyur dokter eh, Jokowi Widodo gitu, terus apalagi MBA segala macem itu cuma dipanggil dengan Jokowi Widodo atau kamu gitu juga kalau misalnya ngobrol sama dia, jadi Agak problem juga ya, biasanya semua orang kan kita harus tahu dulu nih jabatannya apa, jadi jangan sampai kita salah ngomong, salah manggil, karena itu jadi fatal banget. Nah sekarang kita nggak perlu pusing-pusing lagi, karena kita bisa semuanya panggil nama aja, nggak perlu ragu-ragu gitu untuk memanggil nama hanya nama ke orang Swedia. Tapi permasalahannya terus kita jadi susah untuk ngebedain ini yang mana ya, yang bosnya gitu. Apalagi kalau di kantor itu kayak sistem birokrasinya mereka kan, vertikal eh, bukan vertikal horizontal gitu jadi mereka nggak punya ruangan khusus bos-bosnya itu nggak punya ruangan khusus untuk duduk jadi dia duduk sama karyawan-karyawan lain jadi itu susah kita ngebedain ini si bos ngendi rupa repodo kadang-kadang juga eh, penampilannya biasa-biasa aja eh, apa ini posisi orang ini gitu siapa penting apa enggak jadi tapi itu menjadi pelajaran kita untuk selalu mem Memperlakukan semua orang dengan sama bukan berdasarkan apa jabatan mereka dan apa status sosial mereka. Permasalahannya di Swedia sekarang, di 15-20 tahun terakhir muncul lagi yang namanya ni etnit niat gitu mereka bilangnya jadi ada uh, pergerakan yang secara diam-diam muncul lagi pemanggilan atau penggunaan Uh, ni ini, yaitu kamu, pemanggilan yang agak sopan, tapi mereka menggunakan ni ini, ni ini, ni ini, ni ini, nih ini. penggunaan ni sebagai kayak mau nunjukin batasan antara aku dan kamu misalnya. Jadi aku misalnya, eh ha, nih gitu kan, jadi kayak, oh ya kayak mau nunjukin kita tuh gak deket gitu loh, kita tuh gak akrab. Juga ada anak muda, anak-anak muda yang mungkin mulai sopan biasanya di e, bidang servis gitu, kayak di kasir atau di hotel, mereka biasanya berusaha untuk sopan ke orang-orang yang tua gitu dengan menggunakan memanggil kata nih, misalnya dia mau nanya nih, mau dibayar pakai apa? Dia bilangnya, hur skani ya, terus kadang orang kalau ada juga orang-orang yang ragu-ragu gitu kan, aduh aku mau manggil nih tapi kok nggak so, uh, memanggil du apa nih ini gitu. Jadi mereka akhirnya merubah kalimat pertanyaannya menjadi hurs kadet betolas. Jadi nggak manggil kamu gitu loh. Jadi menghindari penggunaan ni atau du. Sementara ada beberapa orang tua yang merasakan juga kenapa. Muncul gitu uh, Etnit niande ini Jadi mereka itu justru merasa tersinggung Kenapa muncul lagi Orang-orang yang memanggil nih Walaupun mereka mungkin Merasakan kayak pengen Berlaku sopan gitu mungkin ke orang tua Tapi menurut mereka Mereka inilah yang melakukan reformasi Do Jadi mereka tersinggung Kalau misalnya nih dibawa-bawa lagi gitu Karena kita sudah Berhasil Menggunakan atau merubah Status sosial itu Menjadi sama rata Tapi kenapa kamu bawa-bawa lagi nih Jadi kalian misalnya bingung Misalnya sama orang Swedia gitu Pengen sopan Tapi kok manggilnya Ini sih harus nama, nggak apa-apa jadi itu sudah biasa, bukan dianggap sebagai sesuatu yang tidak sopan. Bahkan jangan sampai kamu memanggil orang itu dengan Miss atau Mister gitu, itu aneh banget di sini. Terus kayak aku pun juga sebenarnya kalau sama mertua gitu kan juga agak aneh ya, manggil-manggil namanya langsung gitu kan, mosok manggil nama gitu kan. Orang udah tua, dipanggil namanya doang. Tapi kalau misalnya, kalau di Indonesia kita kan manggil ibu gitu. Tapi kalau aku tuh ngerasa, kalau misalnya aku manggil ibu ke ke mertuaku, itu kayak aneh banget gitu. Karena aku kan bukan ibumu gitu loh. Nggak biasa gitu mertua atau menantu gitu, manggil ibu atau manggil bapak ke mertua atau mertuanya. Jadi akhirnya aku ya memang sampai sekarang pun masih canggung-canggung gitu. Ini gimana ya manggilnya? Untung punya anak. Jadi manggilnya ya udah farfar sama farmor gitu gampangnya. Jadi manggilnya buat panggilan anak gitu. Jadi itulah dia sejarah perubahan status sosial atau revolusi kelas sosial di Swedia dengan penggunaan baru dari kata du. Ya. Yeah. Jadi Itulah sejarah hilangnya status sosial dan e, kesamarataan yang ada di Swedia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa dibagikan video-video ini. Sampai jumpa di video. Hmm, apa sih kok diulangi lagi? Bye bye. Hari ini kita mau ngomong, mau ngomong, baru aja mulai udah kayak gini.